Halo, saya dari di sini saya akan memperkenalkan uh, apa proses dari, dari ESA plus sendiri secara umum saja ya video kali ini juga kita akan fokus pada proses pemotongan atau kita bilang dengan cutting kita mau memotong, kita wajib mengetahui jenis kaca yang akan kita potong bahan materi kita yang akan dipotong apakah dia akan tipenya flat glass atau texture glass cerminka atau dekolo atau tipe Sun Energy Stop Soul atau One Way untuk cermin dan dekolo itu potong di permukaan yang tidak ada di ceknya oke okay? tapi sebaliknya kalau untuk yang One Way Stop Soul Sun Energy Loi e, kita motongnya di posisi uh, pelapis coatingnya kalau yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah ketebalan kacanya. Itu mempengaruhi uh, mata yang akan mata potong, pisau potong juga bilang. Yang akan digunakan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas uh, cara pemotongan kaca. Untuk ESA sendiri kita ada pemotongan menggunakan mesin cutting table dan kita menggunakan Uh, secara manual atau menggunakan pisau potong. Oke, okay. untuk pisau potong saya rekomendasikan untuk yang ketebalannya uh, di atas dari 15 mm, saya merekomendasikannya menggunakan roda dari boleh kan gitu. Karena merek dia feeder. Ini saya acar kebetulan saya ambil, adanya mereknya feeder. Okay, caster Oke okay, menggunakan merek ini Atau kalau yang untuk pemotongan kaca-kaca bertekstur Yang tiga mili, lima mili Saya menggunakan uh, Barang merek Mitsuboshi Buatan Jepang sendiri ini. Cara memotong secara manual Oke okay. Itu uh, Meja yang kita sediakan Meja yang telah dikarpetin dulu meja yang di dikarpetin dulu, yang paling utama perusahaan dilanjutkan, materi akan ditaruhkan di atas meja itu Oke. tujuan pengletakkan karpet itu, supaya kaca tidak gores tujuan utamanya tapi kaca akan diletakkan e, mengalaskan dengan karpet lanjutkan dengan kita pemotongan, kita akan mengukur dulu ukuran kacanya berapa ukuran yang akan kita potong, setelah itu kita akan menanggahin dulu dan kita akan melanjutkan ke proses pemotongan untuk proses pemotongan usahakan sewaktu so, kita memotong tekanan dari pisau potong itu dari ujung ke ujung harus sama supaya hasilnya lebih bagus setelah itu kita akan breaking dia breaking ada beberapa teknik breaking menggunakan tangan atau menggunakan tang. Kalau untuk yang tang biasanya itu pemotongannya untuk yang sisa kacanya yang kecil. Yang sisa kaca kecil, jadi biasa kita menggunakan tang. Kalau saya rekomendasi harusnya menggunakan pisau eh, tang, tang kaca, jangan menggunakan tang yang biasa. Biasanya kalau untuk tang kaca yang penting jenisnya tang kaca udah oke. Okay. Ya kan, seperti yang seperti contoh kayak gini, tang ini saya ambil contohnya. Bisu potong yang berbentuk saya menggunakan yang kayak gini, oke, mereknya lit Kalau gitu. untuk yang ketebalannya 19 belas mili, saya menggunakan merek boleh dari boleh punya dengan merek sapnya dari fiber oke. oke. Selain menggunakan teknik pemotongan manual yang biasa konvensional tradisional itu kita bisa menggunakan teknik pemotongan secara menggunakan mesin potong. Oke, okay. di sini saya menggunakan mata-mata yang dari uh, boleh juga semik juga sama. Oke, okay. terus saya kasih contohnya tusuk potongnya mata potongnya seperti ini. Jadi itu menentukan bosan kualitas potongan kita supaya lebih aman kita menggunakan bahan-bahan yang merek dari boleh mulai dari cutting manual sampai menggunakan mesin. Oke. Untuk mesin sendiri saya ada deskripsi saya akan kasihkan videonya cara pemotongannya mulai dari pemotongan sampai ke breakingnya. hanya yang perlu diperhatikan sewaktu kita memotong kaca oke yang perlu diperhatikan itu pertama kali itu meja yang kita gunakan usahakan meja yang kita gunakan itu rata dan dilapisi dengan karpet supaya kaca itu potongnya lebih bagus dan tidak menggoresi kacanya tips yang kedua itu saya berikan penggunaan alat-alat potong kaca yang sesuai dengan spesifikasinya Mulai dari minyak, boleh menggunakan minyak kaca, atau alternatifnya menggunakan minyak tanah. Ketiga, tips yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah sewaktu kita pemotongan tidak boleh dua kali garis di posisi yang sama. Karena apa yang terjadi kalau kita pemotongan di posisi yang sama? Itu dapat merusak. Tekstur kaca, satu. Yang kedua yang dapat merusak pisau potong yang kita gunakan, biasanya itu bisa. Tempat ini biasanya terjadi pada pemotongan manual. Ya. Oke, okay. yang keempat yang perlu diperhatikan adalah ukuran yang akan kita potong, kan? Gitu, dimana ukuran dari kalau bisa kita pengukurannya dua kali, atas sekali, dua kali yang bawah sekali, supaya hasil yang kita potong itu. Uh, lebih bagus Sesuai dengan ukurannya Itulah penjelasan singkat Tentang kaca Kalau suka, tolong di like Terima kasih